misal budgetnya belum mencukupi ya sabar aja jangan paksakan karena untuk perangkat audio itu apa namanya caranya gampang kita tinggal cut low-nya sama highnya, nya kemudian naikin ini nah ini kan ada pilihan kalau sourcenya kita tekan ini kan ini tertulis 24 bit garis miring 192 khz itu apa ya mas bit dan itu apa ya tapi kemudian juga sudah uh, di masternya sudah ada uh, level untuk grup 1 dan 2 outputnya dan stereo master tentunya terus kemudian uh, ini Mas ini tadi belum kita bahas sedikit nih mengenai ini kan bisa untuk juga untuk shortcut ini iya uh, betul dua sekali channel kanan nah, dan kiri. dua channel kanan dan kiri live or USB ini ya Iya yeah. Nah, kalau USB berarti kita uh, ada fungsi uh, analog to digital dan digital to analog converter ya. Jadi yeah. kita bisa menggunakan mixer ini untuk sebagai sound card atau yeah. sebagai audio interface. Dan ini karena sudah ada EQ, ada kompresornya, jadi kita sudah mendapatkan source rekaman yang <tuh> bagus. Harusnya gitu. begitu ya. Uh, sudah setengah diolah seperti siap, itu. Siap, siap. Jadi di mixing di sini juga bisa nanti tinggal masteringnya yeah. di komputer misal seperti itu. Oke. Okay. Ini tertulis 24 bit garis miring 192 khz itu apa ya mas? Bit dan itu apa ya? Nah itu adalah kualitas dari sampel rekaman dari uh, mixer ini. Yeah. Jadi mixer ini dia punya converter dengan spesifikasi bit uh, bitnya itu adalah 24 bit yeah. kemudian uh, 192 kilohertz itu adalah sampel rate nya yeah, yeah. misal kalau kita pernah temukan di komputer soundcard kita itu kan ada 44,1 kilohertz mm -hmm. terus ada 48 kilohertz seperti mm -hmm. itu Nah kalau 44,1 kilohertz itu berarti eh uh, apa namanya normalnya suara yang terekam atau suara yeah. yang masuk itu eh uh, Sample rate atau mungkin range frekuensinya itu biasanya dari 20 atau mungkin dari nol sampai ke 21 Hertz untuk yang 4 hmm. eh 224 ya yeah, untuk yeah. yang 44 kilohertz kemudian puluh 48 kilohertz berarti setengahnya itu ya yeah. berarti 24 kilohertz nah ini 192 kilohertz berarti ini sudah high-res atau high resolution Oh jadi resolusinya tinggi hasil gambar rekaman, itu HD Mas ya ha -ha, kalau nih. gambar HD jadi udah kualitas audionya sudah HD ini sudah HD jadi kita pun mendapatkan source uh, suara yang uh, apa namanya rekamannya itu udah HD biasanya kapasitasnya gede kalau kita ya. merekam di mode 192 kilohertz itu oke okay, okay. nah apalagi ini ya kalau di salah satu channel dulu yang sempat membahas itu kalau yang saya sempat ingat itu dengan angka yang tadi disebutkan 24 bit 192 kHz itu Untuk live itu pun juga sudah enggak ada bukan delay tapi enggak ada apa jenenge nice. Noise, bukan noise, apa namanya, sorry, kok mahalali itu, apa jenenge? Jeda gitu, Mas, N telat itu apa? Oh apa namanya latensi ah latensinya sudah sudah 0 no, no second katanya kalau latensi itu sebenarnya banyak pengaruh terutama prosesor juga itu ngaruh prosesor yeah. komputer Nah kalau untuk 24 bitnya ini biasanya hubungannya sama uh, apa namanya eh uh, sinyal to noise ratio biasanya hmm. kalau yang 16 bit biasanya antara sinyal peaknya itu sampai ke noise nya itu lebih uh, sedikit tapi kalau yang bitnya makin gede dia makin lebar jadi antara noise bawaan hardware yeah. sama ke sinyal noise tertinggi sampai uh, clipping sampai peak itu mm -mm. dia lebih luas Oke okay. uh, itu kan ada beberapa tombol ya mm -mm. itu apa source select itu apa ya ini untuk di nah ini bagian monitornya Oke okay. source select nah ini sumber pilihan sumbernya, kemudian stereo group. Nah, ini kan ada pilihan. Yeah. Kalau sourcenya kita tekan, ini kan yeah. cek testing. Nah, ini dia akan ngaruh ke bagian pun sama, monitoring, monitoring okay. level output Ini, nah, misal kita pilih, kita klik di atas ini, dia akan pilihannya stereo atau grup. Iya, yeah. dia ambil dari channel stereo Apa atau group? dari grup. Iya, yeah. itu nah misal kita nyalakan yang di grup maka dia akan monitoringnya yang keluar di sini dia dari sourcenya dari grup yeah. tapi kalau kita pilih yang stereo maka yeah. yang keluar dari stereo nah di grup ini pun juga ada seleknya pilihannya di mm -hmm. sini satu dua atau tiga ya. empat kalau kita klik kita riliskan kan satu dua berarti yeah. yang grup satu dua ini yeah. kalau kita tekan di tiga empat berarti sourcenya dari tiga empat berarti bisa dibagi-bagi ya mas misalkan monitoring mau yang mana yang main output seperti apa bisa dibagi-bagi ya? ya bisa dimonitoring misal kita pakai eh, apa namanya dua sistem zone ya sistem zone misal zone untuk 12 di sana 34 di sini kita bisa monitoring milih salah satu ini kita bisa monitoring zone yang di sini kita juga bisa monitoring zone yang di grup 34 12 okay. dan 34 seperti itu habis ini kita akan tes mixer ini untuk mixing musik akustik ya mas ya yeah, dan hasilnya seperti apa oke okay, kita next kita lanjut ke video selanjutnya ya mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sekian lanjut kita nanti setup dulu untuk live mixing okay. simulasi live mixing ya simulasi. dan hasilnya seperti apa